Kita paling menghargai kita bang.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 Bahagia dan apapun Yang dilakukan Selalu dimudahkan, amin Baiklah persahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di pagi hari ini Gak bisa move on banget dengan momen semalam Persahabat ya saat Leslar Ini lagi meeting sekalian Dinner nih persahabat ya Project terbaru, Bismillah Mudah-mudahan lancar Berkah dan sukses Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan Mudah-mudahan Apapun segala urusan selalu dimudahkan, Amin. Apalagi persahabat ya kita lihat di sini ada cidukan saat semalam juga, memperlihatkan BBL ini teriak-teriak nih -teriak, persahabat ya, ya ngamuk nih, ya. aduh masya allah makin aktif, makin gemes. Apalagi Bunda El, Masya Allah banget ya cantik sekali semalam. Penampilannya luar biasa, fresh, kece, dan tasnya selalu membuat kita kagum dan bangga. Kita lihat juga di kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun ini mengatakan Masya Allah, mereka saja punya masalah kuat kok aku juga harus kuat seperti Leslar. Semangat ya untuk semuanya. Kita harus wajib kuat karena idola kesengan kita aja kuat Selalu sabar, selalu rendah hati, selalu humble kepada siapapun Kita lihat juga persahabat yang komentar selanjutnya Dari akun Faulina Star mengatakan Masya Allah, abang yang selalu sadar kamera Bunda Les yang cantik dan fresh Sukses dan sehat-sehat semua Semoga tercapai semua yang sedang direncanakan Amin ya Allah, Masya Allah Doa-doa baik selalu kita aminkan, mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita lihat juga persahabatnya semalam pun ada, tentunya, cedukan, leslar, lesti, rizki, bilar ini menyambangi Polda Metro Jaya, membuat kita semakin penasaran. Dengan apa yang dilakukan Leslar Apa mungkin melaporkan haters Yang sudah menghujat Memfitnah, menghina Atau ada hal yang lain Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Niat dan segala urusan Leslar Dipermudah dan diperlancar Dan kita selalu mendukung Apapun itu yang dilakukan Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Ivan Lesler. Kita lihat juga begitu banyak respon yang diberikan. Salah satunya bikin dibikin selvok dengan kalimat komentar Jenny Syahara. Aku mau ngakak pas ada yang bilang Wawan selalu menghargai aja pas kasus mereka emang si Wawan pada menghargai, tah, lawak banget ya. Emang ada aja Mas Wawan dan Mbak Wawan. Lesler selalu menjadi sorotan. Selalu menjadi pusat perhatian Begitu banyak wartawan yang mengerumungi Lesti dan Rizky pilar Apalagi sampai bilang saling menghargai Ada aja memang tingkah laku Mas Wawan dan Bawawan persahabat ya Tetapi Rizky Pilar enggan untuk tentunya menyampaikan Apa maksud leslar menyambangi mendatangi Polda Metro Jaya kita tunggu saja kelanjutannya persahabat ya. Semoga ada titik terang Ada kabar baik dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat ya Cidukan saat Leslar di, Mil di Polda Metro Jaya Cidukan yang sangat membahagiakan Ketika melihat tangan Bunda Lesi kejorah Dipegang, digenggam dengan erat Masya Allah Alhamdulillah indah sekali pemandangan ini membuat kita adem dan pasti selalu bahagia. Namun kita juga dibikin salvo bang persahabat ya, di beberapa tanggapan komentar yang diberikan oleh para fans. Di antaranya dari akun Sado Sado Irawan. Alhamdulillah biar efek jeraya mudah-mudahan keluarga kecilnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada juga tanggapan lain. Dari akun Lina Novel 16 Nah lo, tengah malam aja Wawan Wiwin pada tahu, pada nungguin juga Ini sebenarnya masuk blacklist apa? waiting list Wow Tentu kita selalu mendoakan saja Apapun yang dilakukan oleh Nasla Selalu dimudahkan Kemudian juga persahabat yang kita lihat Ada informasi juga dari MRB Clothing Line Insyaallah tanggal 20 ini persahabat, di hari ini bakal launching produk terbaru dari MRB Clothing Line jangan lupa untuk semuanya, bismillah doakan untuk usaha dan bisnisnya Leslar berkembang, sukses dan maju, kemudian juga bersahabatnya, semalam pun tim Marwa FC bersahabatnya ini bermain sepak bola dan alhamdulillah mendapatkan piala nih bersahabatnya, the winners Marwa FC sayang banget ya, Bapak B tidak dapat hadir Doakan saja next bisa kembali tampil bertanding sepak bola bersama tim Marwah FC Dan pastinya kita juga selalu menunggu dan menantikan kejutan dan kabar baik dari Leslar Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. pengmin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.